Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Senin, 8 Agustus 2022, terpantau turun untuk cetakan Antam dan UBS. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp564.000, stagnan dibandingkan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp513.000, juga tetap dari harga kemarin. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 1.024.000, juga tetap sama dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp 961.000, masih sama dari harga Minggu, 7 Agustus 2022. Lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.883.000, Sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.706.000 rupiah. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai 9.709.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 8 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.